So, pas -pepas. Selamat datang kembali di depan dengan saya di video ke-15 kita. Fan mobil Mitsubishi Outlander Sport Ini bisa dipakai untuk semua tahun ya sobat Jadi dari tahun yang lama atau lebih tepatnya itu tahun 2012 sampai dengan tahun yang terbaru Dia pakainya cuma satu ya sobat Nah ini mimin mau kasih yang orinya Jadi orinya itu uh, masih buat Indonesia Yay, I love Indonesia buatan negara sendiri buat Indonesia itu nomor partnya seperti ini, tuh kayak gitu. Nanti uh, sobat bisa cek barcode itu pastikan seperti yang ada di video kita seperti itu. Jangan lupa perhatikan partijit yang di belakang ya sobat. Itu harus ada itu wajib. Tuh. Terus yang belakangnya di sini ada nama apa ini? Bimbi Motor, PT Mitsubishi Motor, bla bla, bla seperti itu. Kalau harganya ini sekitar 1 juta 90.000 rupiah ya sobat lumayan juga sini okay. hmm. Di produknya seperti ini dia ada apa ini lambangnya tiga belian, ini nomor partnya terus dia mereknya ini Mitsubushi terus size-nya yang ini. Ini kita Iya, itu dia ini. Berapa sih size-nya? Size itu 6PK 2200. Ya, seperti itu. itu gitu orinya. Jangan salah beli ya, sobat. Itu orinya si Outlander Spot itu seperti ini. Panelnya -pen Dia juga cuma cuma satu sih pakainya gitu. Sobat Perpad, kalau mau beli produknya linknya ada di bawah ini. Itu link tokonya ya sobat. Nanti sobat juga bisa WA adminnya, situ ada nomornya juga. Bisa tanya-tanya uh, itu ori atau tidak. Tapi uh, mimin sih jamin itu produknya pasti ori karena benar-benar keluaran Mitsubishi ya. Oke, okay, sampai di sini dulu untuk video ke 15 kita. Uh, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih sudah nonton, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.